Baik, kita mulai kembali dengan mengulang pelajaran tentang pipa organa. Dan kali ini yang kita pelajari adalah pipa organa tertutup. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada dua, dua penampang, salah satunya ada penampang yang tertutup. Penampang yang tertutup dan ada yang bagian penampangnya terbuka sebagian. Nah, perbedaannya di sini udara ditiupkan ke dalam pipa, sementara di sini adanya perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan yang dialami udara di dalam pipa. Nah, keadaan pertama ini disebut dengan keadaan nada dasar atau yang dinamakan dengan harmonik pertama 0 Lalu bentuk kedua di sini melewati nada harmonik kedua karena dia kenaikannya adalah ganjil dari satu menjadi tiga menjadi lima. Karena gelombang dasarnya hanya seperempat lambda, dan agar seperempat lambda ini naik satu oktav, berarti gelombangnya harus ditambah setengah lambda. Nah, disini juga ditambahnya setengah lamdanya ada dua, sehingga naik menjadi lima bagian yang mana lima bagian perempat. Nah, karena disini adalah letak perut dan simpul. di sini juga ada perut, ada perut, ada simpul, ada simpul. kalau kita bagi bentuknya, nah seperti itu. jadi ada satu, dua, tiga. lalu kalau ini kita bagi seperempat, ini ada lima, satu, dua, tiga, empat, lima. nah jadi lima perempat sehingga kalau kita tuliskan dalam pipa organa tertutup perbandingan dari nada dasar kemudian langsung menjadi nada harmoni ketiga atau nada atas ke berapa ini nada dasar, nada atas satu, nada atas kedua jadi F0 banding F3 banding F5 adalah satu banding tiga banding 5. Jadi tidak ada nada atas satu, nada atas 2. Ini langsung loncat. Eh, nada harmoni ketiga itu sama aja dengan nada atas kedua. Nada dasar F0. Agar penulisannya tidak membingungkan, jadi dari F0 ke F3 ke F5 nanti... Nada harmoniknya ke 7 Nah ini F7 Kemudian nada harmoniknya ke 9 Jadi kenaikannya ganjil Dalam pipa organa tertutup Bersamanya menjadi F0 Ini bukan F Fn Nada harmonik ke N Nada harmonik ke N Nada dasar, nada harmoni ketiga, nada harmoni kelima, nada harmoni ketujuh, nada harmoni kesembilan. Jadi tidak ada nada atas satu, nada atas dua. Nada harmoni ketiga sebutannya adalah nada atas ke dua. Nah ini dia. Ini nada atas dua sebutannya. Dan karena dua kali dua tambah satu. nada atas kedua itu F5 <laughs> jadi kalau F0 berarti N nya 0 kalau F1 berarti N nya 1 nah, jadi pada F0 2 kali 0 tambah 1 F0 0 kalau uh, nada atas satunya 1 berarti 2 kali 1 tambah 1 F0 menjadi 3 F0 siapa persamaan F0 V per 4 L nah berarti sini V per 4 L disini menjadi 3 V per 4 L nada atas duanya adalah 2 dua kali 2 tambah 1 kali F0 menjadi 5 F0 5 F0 disini 5 f V/4L atau 5V/4L per 4L. Nah, seperti itu di dalam pipa organa tertutup. Jadi, yang membentuk nada dasar pada pipa organa tertutup itu nilainya adalah seperempat panjang gelombang. ini f 0 ini nada atas satunya, ini nada atas duanya. Dengan pola FN Sekali lagi 2N tambah 1 kali F0 Yang menjadi F0 adalah V per 4L Agar dia bertambah satu oktav Berarti harus Ditambah setengah Panjang gelombang Berapa jarak dari Setengah panjang gelombang yaitu 2 simpul dan satu perut jadi terbentuk duluan itu bisa simpul atau perut duluan perhitungannya demikian nah sekarang kita lihat contoh misalnya diketahui pipa kolom udara nilainya 100 cm Cepat rambat udara di dalamnya itu, kita ambil 300 meter per sekuan. Pipa organa tertutup. Maka frekuensi nada dasarnya adalah V per 4 L, 300. Karena ini dalam meter, berarti L-nya harus diubah menjadi meter. Berarti 1 meter. Maka F0-nya 300 Nada atas satunya, jangan lupa tadi 2N tambah 1F0, berarti menjadi 3F0, menggunakan N sama dengan 1. Berarti 3 kali 300 adalah 900 Hz. Nada atas 2 nya, nada atas 2 atau nada harmonik kelima. Karena 2 x 2 tambah. 1 F0 itu menjadi 5 F0 5 kali 300 1500 Hz Demikian pelajaran untuk di power gana tertutup